Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.28015 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.27821. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081